Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan pada kesempatan kali ini Kita akan membahas kunci jawaban pada halaman 42 Matematika volume 2 kelas 4 di semester 2 Baik, di halaman 42 ini yang perlu kita jawab adalah Tentang memikirkan cara menjumlahkan bilangan berikut Nah di sini kita diminta untuk menjumlahkan bilangan yang telah diberikan Oke langsung saja kita jawab dari soal yang pertama. Soal yang pertama adalah yang ini ya. Baik di sini ada 2,16 ditambah 0,73. Cara menambahkannya adalah kita menempatkan koma pada posisi yang sejajar. Nah ini komanya kan pada posisi yang sejajar. Baik cara menjumlahkan itu kita mulai dari angka yang paling belakang atau angka yang paling sebelah kanan. Angka yang paling sebelah kanan di sini adalah 6 dan 3. Oke, kita langsung saja tambahkan 6 ditambah 3 adalah 9. Kita tulis 9. Kemudian 1 ditambah 7 adalah 8. Kita di sini komanya kita turunkan ya. Kita turunkan koma. Kemudian 2 ditambah 0 adalah 2. Maka 2,16 ditambah 0,73 adalah 2,89. Soal yang kedua, 5,74 ditambah dengan 2,63. Baik, kita tulis ya, 5,74. Kemudian, kita tulis komanya, kita sejajarkan di sini, 2,63. Kita tulis 2,63. Kita jumlahkan. Oke Sekarang 4 ditambah 3 adalah 7. Kemudian 7 ditambah 6 adalah 13. Nah Kita tulis 3 saja. Kemudian angka satunya kita naikkan ke sini. Kita simpan. ya 1 ditambah 5 adalah 6. 6 tambah 2 adalah 8. Jadinya adalah 8,37. Kemudian soal nomor 3. 9,23 0,747. Nah, caranya kita menghitung kita menulis ya, biar nanti tidak salah untuk menempatkan koma ya. Kita caranya kita tulis dulu dari sini. Kita tulis dulu komanya ya. Satuan pasti ada di sini ya. Kita tulis 9. Kemudian kita tulis koma. 23 kita tulis 2 3, kemudian ditambahkan dengan 0,470, kita tulis tanda koma di sini, 4747. 7, Nah, sekarang kita jumlahkan, di sini kita tulis tanda jumlah. 3 ditambah 7 sama dengan 10, kita tulis 0, satunya kita simpan di sini. 1 tambah 2 adalah 3, 3 tambah 4 adalah 7, menjadi 7 di sini. Nah, tanda koma kita turunkan. 9 tambah 0 adalah 9. Oke. Okay. Soal berikutnya soal nomor 4. 4,05 ditambah 3,1. Nah, kita taruh tanda apa? satuannya dulu di sini 4 0, mohon 0, 0 dan 5. Kemudian kita jumlahkan dengan 3,1. Kemudian 3 kita tulis di sini, tanda komanya sejajar ya. Maka di sini kita tulis satu. Cukup sampai di sini saja. Jangan sampai adik-adik menuliskannya di sini. ya 3, jangan sampai di sini. Tapi kita harus sejajarkan tanda komanya. Itu kuncinya. Baik, kita jumlahkan. ya. Di sini kita tulis tanda jumlah. 5, di sini langsung turun saja 5. Kemudian 0 tambah satu adalah satu. Kemudian tanda koma kita turunkan. 4 ditambah 3 adalah 7. Maka jadinya adalah 7,15 Baik, kita lanjut ke latihan ayo menghitung Di sini ada 8 soal yang perlu kita selesaikan adik-adik Nah, maka kita selesaikan dulu dari soal yang pertama <tuh> Baik soal nomor satu di sini ada 6,27 ditambah dengan 3,51 Baik kita akan jumlahkan Caranya seperti tadi <tuh> 6,27 Nah untuk tanda koma kita sejajarkan ya Kita tulis di sini 3 Sejajar ya 5,1 Kemudian ini kita jumlahkan. 7 tambah 1 adalah 8. 2 tambah 5 adalah 7. 6 tambah 3 adalah 9. Jadinya adalah 9,78. Kemudian untuk soal yang kedua di sini. 8,46 ditambah 0,32. Kita tulis 8,46. Ditambah dengan 0,32. Kita tuliskan tanda jumlah di belakangnya. 6 tambah 2, 8. 4 tambah 3, 7. Di sini kita tulis 8 tambah 0,8. Nah, Kemudian kita kerjakan soal nomor 3. 1,54 ditambah 2,38. Kita tulis 1, 54. Kita jumlahkan dengan 2,38. Kita tulis tanda jumlah. 4 tambah 8 adalah 12. Kita tulis 2. Kita simpan 1 di atas 5. 1 tambah 5 tambah 3. 1 tambah 5 adalah 6. 6 tambah 3 adalah 9. Kita tulis 9. Tanda koma kita turunkan. 1 tambah 2 adalah 3. Maka jadinya adalah 3,92 Soal berikutnya di nomor 4, 5, dan 6 <tuh> Baik kita kerjakan soal nomor 4, 5, dan 6 Oke Kita kerjakan dulu dari nomor 4 4,72 ditambah dengan 3,49 Kita tulis angka 4,72 Ditambah dengan 3,49. Kita tulis tanda jumlah atau tanda tambah. 2 tambah 9 sama dengan 11. Kita simpan 1 di sini. Kita tulis 1 di sini. Satuan kita tulis di sini puluhannya kita naikkan. 1 tambah 7 adalah 8. 8 tambah 4 adalah 12. Kita tulis 2 saja di sini. Kemudian satunya kita simpan di sini. 1 tambah 4. 5, 5 tambah 3, 8. Jadi di sini adalah 8,21. Soal nomor 5. 9,62 ditambah dengan 0,18. Kita tuliskan tanda jumlah. 2 tambah 8 adalah 10. Kita tulis satuannya 0. Kemudian kita simpan puluhannya 1. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 1 adalah 8. Kita tulis angka 8. Tanda koma kita turunkan. 9 tambah 0 adalah 9. Oke. Jadinya 9,80. Nomor 6. 4,25 tambah 2,75. Kita tulis 4,25 ditambah 2, ,75 Ini kita jumlahkan saja langsung. 5 tambah 5 adalah 10. Satuannya adalah 0. Kita tulis 0. Kita simpan 1. 1 tambah 2 adalah 3. 3 7 10. Kita tulis satuannya 0. Kemudian untuk puluhannya yang 1 kita simpan di sini. 1 tambah 4 5. 5 tambah 2 adalah 7. Maka jadinya adalah 7,00. Soal nomor 7 dan 8 kita akan selesaikan. <tuh> nomor 7 3,21 ditambah dengan 2,5. Oke. Okay. Nah, ini kita sejajarkannya, kita jajarkan atau sejajar koma dengan koma. Kita jumlahkan sekarang. 1 2 tambah 5 7, 3 tambah 2 adalah 5. Oke. Okay. Untuk soal nomor 8, 2,8 ditambah 0,54. 2,8 ditambah 0,54. Ini kita jumlahkan. 4 kita langsung saja turunkan. 8 ditambah 5 adalah 13. Kita tulis 3. Kita simpan 1. 1 tambah 2 3. 3 tambah 0 adalah 3. Maka hasilnya adalah tiga koma tiga empat.